Cek, cek, cek, cek, lagi bersama cek, cek, hari ini kita akan pola pola slot hari ini ini khususnya pola slot cek, cek, hari ini ya slot hari ini kita cek, cek, cek, saja cek, cek, kita akan mencoba mencari profit profit manis di gate of Olympus pastinya kita biasa main di batch 1220 jeng aktif kita coba puter-puter di quick aja dulu 30 kali ya slot oh yang pertama kita, kita main di mana kita main di DRTP 8.000 bosku situs lo tergacot tersolid santirau jaga dunia Akhirnya di sini WD berapapun pasti di bayar bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan RTP game gratis relive 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya bosku ya langsung gaskan saja ke ya, RTP 8.000 untuk link situsnya saya semakin di event komen ya bosku ini nyebut kalian semua jangan ragu jangan memang mainnya cuma di RTP 8.000 yang RTP gamenya gratis relief 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri tidak kaya situs-situs yang cuma tempelan tempelan pembukaan doang kalau so, di sini itu situsnya real RTP gamenya real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game yaitu sendiri Ini langsung buktikan aja untuk link gacornya saya sematkan di wincom and di bosku dia buat kami semacam ragu-ragu yang terbimbang di RTP 8000 situ solter tergacor tersolid Sandero jaga dunia akhir betul game seluruh yes, kita saldo sudah mulai turun di 48.000 belum ada tanda-tanda lumayan yuk eh, atas hijau cincin Aduh bungsan ternyata ah coba kalau atas itu tadi mahkot, ah. Hmm, kali lima konek lumayan juga kuning boleh biru boleh Aduh nanggung semua anjir eh, lumayan sih petir-petir udah mulai ganas nih syukur-syukur kita dapat vispin terus ya di samur-samur petir-petir merah di dalam frispen kan mantep enak-enak gitu kali 10 konek lumayan kuningnya dong ikut dong kuningnya ikut dulu uh lagi dong petir hm, mantap hijau jadi hijau jadi hijaunya jadi dong uh, lumayan ya lu 7.000 kali 22 lumayan 157 ya kita nikmati dulu sembak-sembak show namanya floria ya. momen-momen trot di luar itu lumayan-lumayan jarang jadi kita nikmati nikmati dulu <tuh> ini dia berkelan semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu kalau di otong spin tersedia pola slot gacor hari ini pola hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini slot Olympus hari ini Olympus slot hari ini oh, do, do, do do do kita dapat free spin yuk yuk kasih JP kasih yang menis-menis kasih yang mana mana belum ada tarot konek anjir hijau hijau hmm, boleh nih itu satu lagi hijau aduh hijau kuning kurang satu semua anjir tur aduh belum mau konek belum mau konek juga hmm, lumayan nih biru kalau konek nih hmm, belum ada tanda-tanda petir -tanda juga nih anjir tur kali sepuluh aduh belum ada yang mau konek anti atire takit takit takit belum ada yang mau konek juga <gih> <sirpan> <sirpan> biru konekin dulu atau gelasnya turun atau ah, belum tambah 8 tapi sisa tiga kali lagi suhut tuh tuh tuh tuh jadi dong sebenarnya, yuk biru dong birunya jadi dulu mantap kuningnya jadi dong kuningnya satu lagi mantap ya ungu oh, oh, oh, oh. kasih dong lumayan lumayan 11.000 kali 11 lah ya seluruh 100 25 lumayan-lumayan lah Tuhan ini free spin slow kita dapat teman-teman deh akhirnya lumayan-lumayan beres syukur juga aduh hari 10-10 las las belum dikasih masih kasih tipis-tipis aja 144.000 nggak apa-apa ya sudah kita terusin dulu satu lagi itu harusnya atas gelas itu anjir nanggung-nanggung ngat anjing biru hmm, umur Joy sih jadi kalau nggak biru duduk duduk atas kasih putir Nah mau, oh, kuning jadi dulu uh. Ayo dong Kasih yang manis, kasih yang gurih-gurih Kasih yang matang-matang Anjir belum mau dikasihkan Belum mau dikasihkan Aduh duh duh duh duh kita coba geser ke Turbo SL tiga puluh kali saja ini buat kalian semua jadi like comment komen, subscribe-nya, share- share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian tahu. pola slot capture hari ini, slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini, slot gacor hari ini mantap. Dan dapat free spin lagi ya, show, syukur, syukur ini meledak ledak ledak gitu loh. Biar kita bisa show, jp mantap show, kali ini show, empat konek hijau show, show, show, show, biru biru ikut hijau pasti ikut nih hijau pasti ikut mantap Kayak yang dibongin Kukira jadi ternyata cuma tujuh doang tur biru jadi biru jadi merah jadi ungu so, ungu jadi juga cincin jadi dong cincin jadi hmm, atas gendang kasih petir enak nih. lumayan lumayan lumayan lagi dong budu-budu atas atas gelas lagi buruk lumayan 18.000 kali tiga ya enam 416 lut kita cp-cp mantap ini ini nggak pakai lama nggak pakai rem gelar spin ini kita langsung auto kabur saja karena kesempatan wedding dia datang buat hidup kali kita manfaatkan sebaik mungkin pokoknya ya, slur, ya. ayo kasih yang manis-manis lagi buduh kuning jadi nih kuning jadi hmm, atas atas gelas kasih petir dong tuh lumayan merah jadi dong merah jadi uh udh sayang gelas gak ada lagi seluruh sayang gelasnya enggak connect lagi tapi lumayan 129.000 terduduh uh, hmm, kita mau lumayan-lumayan profit profit hari ini nih hmm, lumayan yuk biru mantap kuningnya dong jadi kuning jadi Aduh ah, nggak mau ngucur tuh kuning kurang satu Anjir hijau merah enggak hmm, mau juga aduh, gendang gak mau kurang dua uduh gendang kurang satu anjir hijau aduh enggak mau juga turut tambahan dong aduh cepet amat ini seluruh konekin dulu lah seluruh konekin dulu lah seluruh naikin dulu lah seluruh Aduh anjir lah, lah, lah, lah turut enggak ada yang konek anjir cepet banget tadi slaset slaset enggak ada usin kita kelarin spin ini kalau emang ada tanda-tanda free spin lagi kita langsung auto kaburkan saja ya syukur-syukur ya. kita dapat free spin lagi kalau kita dapat petir-petir mantap lagi gue lebih anjir belum motornya tuh dia berkala ya deh bando share share-share nya biar teman-teman kalian juga tahu di otom wudududu uh, 13.000 lagi dong sayang cuma kali dua anjir dimando like komen subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu deal tong saja terseriya pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olimpo hari ini pola Olimpo hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olimpo hari ini slot gacor hari ini slot Olimpo hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olimpo hari ini info slot menegus hari ini di ya, atas penunggah seperti hmm. jadi bantu share-share nya ya surya biar penonton kita tambah ramai biar saya dapat cuan yang banyak juga ya, dibantu share-share nya tonton videonya sampai akhir biar kalian tahu juga jpjP -JP maksimalnya itu berapa dan manfaatkan ya sur kesempatan WD kesempatan profit karena kesempatan WD dan profit nggak datang buat kedua kalinya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu share-share-nya like-like-nya subscribe-nya yuk saya tongspin pamit undur diri bye-bye seluruh salam jackpot